Halo semuanya, aku Rian, balik lagi channel aku How are you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja Sesuai judul, di video kali ini gue masih pengen ngelanjutin buat ngebahas misteri kematian Tangmonida, dan sekarang ini kita udah sampai ke part 11, so buat kalian yang belum menonton part-part sebelumnya, gue saranin kalian buat tonton dulu supaya kita bisa ngikutin kasus ini bareng-bareng, linknya gue taruh di bawah, gak usah lama-lama kita langsung mulai aja videonya Oke okay, kita langsung to the point aja ya karena banyak banget yang pengen gue bahas di video kali ini Supaya kita bisa keep up with the pace Yang pertama adalah sosok pengacara T yang tiba-tiba muncul out of nowhere Dan doi tiba-tiba ikut campur di permasalahan ini Pengacara T ini beda ya guys sama pengacara yang udah pernah gue bahas di video gue sebelumnya yang mengklaim kalau ada seorang jenderal besar yang berpengaruh di pemerintahan Thailand yang sebenarnya menjadi dalang dari kisruh kasus Tangmonida ini. Itu adalah pengacara TUM, sedangkan ini adalah pengacara T. Pengacara T ini juga bukan pengacara resmi dari pihak keluarga Tangmo ataupun pengacara dari salah satu saksi. Jadi benar-benar pengacara independen yang sama sekali nggak ada kaitannya sama orang-orang yang terlibat di kasus ini. Tapi Doi itu mendadak bikin heboh di media bilang kalau Doi itu simpati Dan Doi tergerak untuk ikut membantu menyelesaikan kasus ini Dan mengungkap sebenarnya apa yang terjadi kepada Tang Monida. Dan menurut keyakinan Doi berdasarkan dari analisanya dan bukti-bukti yang sudah ditemukan sebelumnya Doi yakin banget kalau Tang Monida itu meninggal bukan karena kecelakaan Tapi ada sesuatu yang menyebabkan tewasnya Tang Monida. Doi juga mengerahkan semua timnya untuk membantu menyelesaikan kasus Tang Monida ini Selain itu, Doi itu juga membuka kayak pusat bantuan gitu guys, walaupun unofficial ya. Dan di situ Doi mulai menerima banyak informasi dari masyarakat yang mungkin bisa dijadikan satu petunjuk atau titik terang dari kasus Tangmonida ini. Makanya sekarang itu wartawan dan media di Thailand itu bukan lagi sibuk untuk ngeliput Ibu Panida, Getik, Sen, dan orang-orang yang menjadi fokus perhatian sebelumnya. Tapi sekarang media itu justru lebih fokus ke pengacara T ini. Seolah kasus Tang Munida ini mendadak jadi kayak babak baru, karena orang-orang yang sebelumnya terus-menerus diliput itu tiba-tiba kayak hilang gitu aja guys. Sebenarnya sama sekali nggak ada yang tahu ya motif pengacara T tiba-tiba muncul ke permukaan seperti ini maunya apa? Makanya nggak sedikit juga yang menuduh kalau pengacara T ini sebenarnya cuman cari eksposur aja, cuman buat pansos. Namanya jadi naik dikenal banyak orang dan otomatis jasa pengacaranya juga makin laku. Ya intinya ujung-ujungnya jualan dan duit lagi duit lagi. Walaupun gak sedikit juga yang mendukung apa yang dilakukan pengacara T ini. Nah beberapa waktu yang lalu pengacara T ini bilang kalau ada sebuah info yang mengatakan ada sebuah bercak darah yang ditemukan di sebuah menara di pinggir sungai Chowpraya. Yang diduga itu adalah bercak darah dari Tangmonida. Tapi menurut orang yang menjaga menara itu dan juga warga yang tinggal di sekitar situ, darah itu adalah darah ikan lele. Dan memang warga sekitar situ banyak yang memelihara ikan lele di pinggir sungai. Jadi nggak aneh kalau misalkan darah itu adalah darah ikan lele. Nah laporan warga yang pertama ini nggak terbukti ya. Berikutnya ada seorang warga yang mengirimkan sebuah rekaman video dari sebuah kamera CCTV yang lokasinya ada di dekat bendungan di malam hari. Rekaman itu diambil persis pas malam Tangmonida tewas. 24 Februari sekitar jam 10 malam. Nah di rekaman itu ada sebuah objek berwarna hitam yang mengapung di perairan sungai Chowpraya. Tapi karena itu udah malam, jadi gambarnya gelap dan gak terlalu jelas ya guys. Pengacara T dan timnya itu udah mengamati rekaman video ini cukup lama. Dan semakin doi amat-amatin, doi itu semakin yakin kalau sosok berwarna hitam yang ada di atas air itu adalah Tang Monida. Karena beberapa saat sebelum kemunculan objek berwarna hitam itu, ada sebuah speedboat yang lewat Dan kalau gue coba zoom dan gue amatin Ya memang objeknya cukup sulit ya buat ditelaah itu apaan Tapi menurut pengacara T Sosok yang tadi itu pergerakannya mirip kayak seseorang yang sedang berenang Dan kakinya kayak menendang-nendang gitu guys Makanya di sekitar objek itu kayak ada riak-riak air kecil gitu ya Nah gak lama kemudian Ada sebuah kapal yang mendekat ke arah objek itu Nah otomatis di atas kapal itu juga ada nelayannya dong karena nggak mungkin kapal itu jalan sendiri ya kan. Bahkan nggak cuman mendekat ke arah objek warna hitam yang tadi tapi nelayan itu juga sempat berhenti sebentar buat ngeliat ke arah objek itu. Nah dari rekaman video ini pengacara T langsung mencari tahu nelayan itu siapa dan beberapa hari setelahnya akhirnya Doi berhasil menemukan kapal yang dipakai nelayan itu di malam hari dan ternyata pemilik kapal itu bernama Lungnith Otomatis Mr. T ini langsung mencurigai sosok nelayan itu ya. Doi nanyain ke nelayan itu apa yang dia lihat di sungai itu malam itu. Dan ternyata berdasarkan kesaksian Lumnit, yang dia lihat malam itu di atas air itu adalah sebuah balok kayu. Jadi menurut nelayan itu sama sekali bukan sosok tubuh manusia ataupun Tang Munidan. Tapi pengacara T itu nggak percaya gitu aja ya guys. Karena Doi masih yakin banget kalau objek berwarna hitam yang tadi itu sama sekali bukan balok kayu... ...dan kelihatan seperti bergerak. Kelihatan seperti seseorang yang sedang berenang dan kakinya menendang nendang air. Awalnya sih kemunculan nelayan yang tadi itu kayak serba misterius gitu guys. Karena pas diwawancara di TV, seolah mukanya itu kayak ditutupin sama kain berwarna hitam. Tapi beberapa hari setelahnya barulah Doi berani buat memunculkan wajahnya di depan media pas di-interview tim penyidik bersama dengan pengacaranya. Tapi pas sesi interview itu, Doi itu tetap kekeh ngomong kalau objek berwarna hitam yang tadi itu bukanlah manusia tapi balok kayu. Dan pengacara lundit ini juga membantu melindungi kliennya dimana Doi bilang ke pengacara T supaya tidak menekan-nekan lagi kliennya karena apa yang dikatakan Doi itu udah jujur. Tapi banyak banget teori yang beredar di luar sana yang tiba-tiba mencurigai sosok nelayan ini. Karena di video itu Doi itu sempat mendekat dan melihat seolah kayak mengamati walaupun sebentar karena objek berwarna hitam itu. Ada beberapa dugaan yang mengatakan bahwa bisa jadi nelayan yang tadi itu adalah orang suruhan dari orang VVIP atau seorang yang diklaim adalah punya pengaruh besar di pemerintahan Thailand yang menjadi dalang dari kisruh kasus Tang Monida ini. Mungkin tugas Doi adalah memastikan bahwa Tang Monida sudah tewas malam itu. Tapi yang tadi itu masih dugaan dan sama sekali belum ada bukti satupun yang mengacu atau memperkuat dugaan itu. Selain rekaman video yang tadi, pengacara T juga mencoba untuk mencari-cari kain putih yang dipakai Tangmonida malam itu. Kalian bisa lihat di fotonya ya, Di disitu Tangmonida mengenakan sebuah kain berwarna putih yang dia lingkarkan di pinggangnya. Nah kain putih itu setelah sebulan sampai sekarang itu belum ketemu guys. Entah di mana sampai sekarang tuh gak ada yang tahu keberadaan kain berwarna putih itu. Bahkan pengacara T ini sempat turun ke sebuah tumpukan sampah dan ngobok-ngobok di situ, tapi Doi sama sekali nggak nemuin apapun. Dan kalau ngelihat dari gerak-gerik dan gelagatnya sih, pengacara T ini kayak lebay banget ya. Seolah karena disorot media, Doi itu kayak mencoba untuk pencitraan atau mencari simpati masyarakat. Istilahnya kayak wah segitunya ya dia mau nolongin buat nyariin kain putihnya Tang Bahkan, buat membantu mencari kain putih Tang itu, Ana, sang manajer Tang juga sempat bikin sebuah sayembara di mana barang siapa yang bisa menemukan kain putih itu bakal dikasih imbalan sebesar 30.000 ribu baht atau sekitar 13 juta rupiah. Karena kain putih itu merupakan satu petunjuk yang sangat-sangat berharga, guys. Tang itu punya luka sayatan sepanjang 30 cm di paha kanannya. Otomatis, kalau misalkan ada kain putih itu bisa dijadikan suatu petunjuk yang sangat berharga untuk mengungkap luka sayatan itu berasal dari mana, apakah di atas kapal atau setelah tanggungjawab jatuh ke sungai, apakah di situ ada robekan, cakaran, koyakan, bercak darah, cairan, dan segala macam. Kain putih itu merupakan satu petunjuk yang sangat, sangat, sangat berharga, guys. Karena belakangan ini tuh terus-menerus semakin banyak terungkap kejanggalan tentang kasus Nida ini ya. Terakhir, Dokter Pontip sempat mengungkapkan fakta bahwa di bagian mata di situ terdapat 93 gram kandungan alkohol. So, dari mana kandungan alkohol itu? Apakah kandungan alkohol itu disebabkan karena Nida yang minum wine malam itu? Padahal kandungan alkohol di dalam wine itu nggak terlalu banyak ya guys. Seharusnya nggak sampai segitu. Atau jangan-jangan ada yang nyengkokin alkohol ke tubuh Tangunida. Dan bagaimana caranya alkohol itu bisa masuk ke dalam mata? Apakah Tangmonida ini dibius malam itu sehingga dia tidak sadar? Karena sebenarnya dugaan tim penyidik ini Tangunida jatuh ke dalam sungai itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, guys. Makanya, doa itu sama sekali tidak bisa berenang untuk menyelamatkan dirinya. Seperti mamanya Tangunida itu bilang ya, kalau Tangunida ini itu bisa berenang. Seharusnya dia itu tidak mungkin meninggal segitu gampangnya ketika jatuh ke sungai. Tapi seolah tangmonida ini sama sekali tidak bisa berenang untuk menyelamatkan dirinya. Ya mungkin salah satu faktor terkuatnya adalah luka sayatan di paha kanan tangmonida yang tadi ya. Apakah luka sayatan itu benar-benar berasal dari baling-baling speedboat? Atau jangan-jangan itu adalah luka bekas pisau dan semacamnya? Udah gak terhitung ya guys berapa banyak program TV dan berita di Thailand yang mencoba untuk mensimulasi proses terjadinya luka robekan atau sayatan di paha kanan tangmonida itu. Kebanyakan mereka itu menggunakan daging babi yang ditempelkan ke baling-baling speedboat yang sedang berputar dengan sangat cepat. Kenapa dipilih daging babi? Karena mereka klaim bahwa daging babi itu punya tekstur, tingkat kekenyalan, dan ketebalan yang paling mendekati dengan kulit tubuh manusia. Tapi ternyata berdasarkan hasil simulasi yang berkali-kali dicoba oleh program TV itu sama sekali tidak bisa menghasilkan luka sayatan seperti luka tangmonida itu guys. Biasanya yang robek itu cuma bagian kulit luarnya aja. Gak sampai dalam dan sepanjang 30 cm seperti luka tangmunida itu. Di sisi lain kemarin-kemarin sempat heboh tentang tes kebohongan yang dilakukan kepada 5 saksi dan konon katanya 2 diantaranya tidak lolos tes kebohongan itu. Dan ternyata berita itu hoax. Sama sekali tidak ada tes kebohongan yang dijalankan oleh tim penyidik kasus tangmunida ini karena tes kebohongan itu hasilnya diklaim tidak punya reliability yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan juga hasilnya belum tentu bisa dipergunakan secara maksimal untuk menjadi alat bukti di kasus tangmonida ini. Tim penyidik yang bertugas sekarang juga lagi bekerja sekuat tenaga untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya alat bukti yang bisa membantu mengungkap fakta tentang apa yang terjadi kepada tangmonida malam itu sebelum doi jatuh ke sungai. Gua bakal lanjutin buat ngebahas kasus tangmonida ini di next episode. So, jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye.